Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun anda berada Selamat siang kembali di DivaTV hadir Untuk mengabarkan informasi terbaru Kabar baik, kabar bahagia Dan pastinya vitamin-vitamin bahagia Dari idola kita Lesti Dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung Dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada info penting banget untuk keluarga Konoha Kali ini infonya dari Ibu Siwi Ibu Siwi menginfokan Dangdut Akademi 5 yang akan dihadirkan secara langsung di Indosiar Tinggal 22 hari lagi Dan tentunya setiap hari diingatkan persahabat untuk keluarga Konoha Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan acara yang paling dinantikan karena idola kita Bunda Lesti akan siap tampil menjadi juri di acara tersebut Kita simak juga para di kalimat info caption yang dituliskan oleh Ibu Siwi Siapa yang sudah menanti kemeriahan DA5? 22 hari lagi ajang pencarian bakat di Akademi 5 akan segera dimulai Siapakah yang akan menjadi bintang selanjutnya? Nantikan The Academy 5 mulai Selasa 28 Juni pukul 20.30 waktu, Indonesia Barat hanya di Indosiar. Jangan sampai lupa persahabat ya, dicatat waktunya mulai hari Selasa tanggal 28 Juni pukul 20.30 waktu, Indonesia Barat hanya di Indosiar. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat Leslar. Salah satunya dari akun Ninik Unscore Wahyunin57 mengatakan, Nunggu Leslar. Wow, Leslar selalu ditunggu penampilannya bersahabat yang semoga ada kejutan. Papa Bilar pun bisa hadir di acara tersebut. Kemudian persahabat disimbang juga diunggah terbarunya Bunda Lesti. Akhirnya, Bunda Lesti mengunggah sebuah postingan foto tangan yang sedang berpegangan. Ini tangan Bunda Lesti dan Mamah Kejora. Akhirnya yang ditunggu persahabat ya Bunda Lesti mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mamah Kejora. Dan kalimatnya sungguh luar biasa membuat kita terharu persahabat ya Bunda Lesti mengatakan. Nin, makasih udah selalu mau direpotin. Doa Teteh, Nin sehat panjang umur. Teteh masih harus banyak lagi belajar untuk bisa sesabar dan sebaik Nin. Barakallah fi Nin. Itulah kalimat yang luar biasa, ucapan selamat Ulang tahun kepada sang ibunda tercinta Mama Kejora mudah-mudahan bersahabat ya Mama Kejora selalu diberikan kesehatan Panjang umur dan selalu bahagia Di postingan ini pun tentu banyak sekali dibanjari komentar Dan respon yang diberikan oleh para sahabat Dari Leslar al FC juga mengatakan Barakallah fi umbrik ninya abang L. Masya Allah banget ya Ucapan selamat juga diberikan dari orang-orang baik dan kita lihat juga persahabat Komentar berikutnya diberikan dari akun Instagram Cahaya Hawa mengatakan di kolom komentar Masya Allah, sehat-sehat ya Nin Tuh, banyak sekali ya Doa yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai keluarga Lesti dan Rizky Bilar Kekabar berikutnya persahabat Ini kabar yang sangat membanggakan sekali kita lihat di postingan It's Peter mengunggah sebuah foto Papa Bilar. Ini sih foto yang berada di TikTok nih, persahabat ya. Ternyata, TikTok Papa Bilar semalam ini sudah mencapai 2 juta kali ditonton. Wow, luar biasa banget ya. Hanya berdiam saja 2 juta orang yang melihat. Masya Allah mau heran, tapi ya leslar, sahabat ya. Udah bosen dibuat heran, tetapi doa kita selalu membuat kita bangga dong, dan selalu membuat kita semakin bahagia. Alhamdulillah ternyata banyak sekali support dan dukungan dari orang-orang baik. Banyak sekali persahabat di kolom komentar yang tentunya diberikan oleh para sahabat Leslar. Dari Henny Octavia mengatakan, Haha, kirain dia mau jaga joget. Eh, malah cicing White katanya tuh ya. <gibar> Diam aja, penontonnya sudah 2 juta. Luar biasa, idola kesayangan. Semoga ada kabar dan cedukan vitamin terbaru berikutnya, para yang kita dapatkan hari ini. Jangan kemana-mana ya, total ikuti channel Diva TV. Karena akan selalu mengabarkan informasi dan pastinya kabar-kabar baik dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar.